Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan dremolan di game Arknight lagi ya di video kali ini akhirnya kita kembali lagi di Phantom ya Illusion of the Past. Mungkin kalian sudah menonton gua ini atau subscriber gua yang lama ini kalian sudah pernah melihat gua gacha di banner Phantom ini ya Illusion of the Past ini. Oke. Okay. Yang mana itu gua itu masih masih newbie di server CN itu ya. Dan sekarang gua sedikit sudah lama lah. Nah di sini ada Dark Knight Memoir juga ada. Nah yang dimana ini ceritanya ini bukan cerita tentang double w... ya cerita tentang W cuman nih ini bagian kecilnya saja di masa lalunya W itu saat di bubble itu ya. Pada saat di bubble dengan dokter juga dengan Kalsit, dengan amia itu dan amia itu masih kecil ya oke okay, terima kasih atas infonya bang oke okay. nah langsung saja tanpa basa-basi dan kita di sini akan gaca lah ya gaca tapi tidak kita tetap <coughs> sore batuk oke okay, dan gacanya ini kita tidak boros-boros amat lah mungkin gua beli satu kali di sini, waduh bahaya juga nih cuy, ini gua mau nyimpan nih. Sekali satu kali lah. Oke okay, satu kali dan ini mungkin kita dapat satu kali juga, dan berduwe ini ya gua habis sih. Ini gua nggak mau, ini gua mau beli chain ini nanti ya, ini mungkin setelah first anniversary baru muncul chain ada di sini nanti itu itu udah pasti dapet cuy daripada gacha-gacha nggak -gacha tentu cuy Wah 300 oke dan diberi sanity 20 doang pelit amat yola yuklah berilah dan satu hal lagi ya kemarin ini kan gua kan udah ada gacha ya dan dapatnya itu Angelina kemungkinan besarnya ini gua nggak bakalan dapat ini ya karena ini kita sudah ada dapat di panel sebelumnya pt udah dimakan itu ya sudahlah Oke kita dapat lima puluh 10 kali pula kita ngincar samirnya saja Please, cutter mudahan datang. Cutter gua mau cutter oke. Okay. Utage, waduh, Mana itunya Nah oke, oke, oke, oke, ada oke, oke, oke, oke, Dan ada oke, ada oke, oke, oke, ini oke, oke, oke, oke, Nah ini cutter ini uh, apa kayak Chen juga cuman dia versi lightnya versi kecilnya Nah kalian jangan takutlah cukup bagus kok dia cuma saja dia enggak punya art make ya jadi kalau lawan musuh yang defense nya yang membutuhkan art make itu kesusahan itu ya karena dia tidak punya art make ya kalau Chen punya itu Lanjut lagi Apakah Sepertinya ini diurutan terakhir ini Gua yakin cuy Tidak mungkin dong Hithan Tiket hithan simpanan gua Terbakar sudah Kok bintang 4 semua ya ya putih yuklah phantom yuklah phantom gua berharap sih ndak gak ndak dapat phantom nya sih semoga saja bintang 6 yang lain kayak Chen ya apakah di urutan kelima atau ke 10 ya nah di urutan terakhir cuy, cuy. Ya sudah Ya memperpanjang video lah ya Sampai 10 menit ya Eh itu apa tuh Oh gue pikir Anu ini Kita sampai 10 kali 6 Oke okay, putih Eh biru 6 7 uh -uh. Ya sudah kita skip saja ya Please lah come on come, on, come on. Oke okay, nanti kita video DM nya ya video Dark Knight Memoir oke okay? terima kasih 7 sekarang 8 ya Ibis kas lagi Please lah Wih kater cuy Waduh gua nggak dikasih kater lo Parah men katernya kagak ada discatter astaghfirullahalazim Apakah jelas ini? ya bintang 5 lah pasti ya. Tidak mungkin bintang 6, cuy. <laughs> Apakah kalian yakin ini ada pelanginya? Enggak kan? Tidak mungkin dong. Ya, sudah duga malah dapat ini cuci pamper dah terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck oke gua diandr mulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye